ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat yang paling banyak tidak ada batasnya tidak semestinya 23 mau 11 boleh mau 23 boleh mau seberapa pun tarawihnya mau salat tahajud di rumahnya boleh jadi kalau kita 2 rakaat 4 rakaat tutup witir sah 8 rakaat tutup witir sah Sepuluh rakyat tutup kuitir, sah tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, Tetapi cara melaksanakan.